Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Rain Deso ya guys ya. kali ini saya akan membuat tune kontrol pasif untuk sebuah AN7164 kemarin ya guys ya ini sudah saya kasih tempat di triplek ya oke langsung kita bikin saja tune kontrol pasifnya ya guys ya ini nanti untuk bass, triple dan volume ya guys ya ini bass, triple, volume Oke, di bagian bus kita kasih Resistor 3K2 dulu ya Oke, ini resistor 3K2 e eh, 3K3 Kita di sini ya guys ya Di kaki tengah potensio nah, Seperti ini kemudian di bagian triple kita kasih 1k ya. Di bagian triple-nya kita kasih 1k ya. Seperti ini. Kemudian dihubungkan ya ini. Kita jumper dengan kabel. Di bagian ini kita jumper pakai kabel ya. Seperti ini Kemudian dihubungkan Di kaki potensio ya Bagian kanan Ini jumper di Kaki potensio bagian kanan Seperti ini Nah ini penampakannya Seperti ini guys Kaki tengah basis bass triple Ke kaki kanan potensio Ya guys ya untuk kaki paling kanan bus ini saya kasih resistor 47 k ya atau 33 tiga k juga bisa. Nah, untuk yang triplenya kita kasih ini empat nano tujuh ya. Kita kasih paling kanan juga di sini. seperti ini guys kemudian ini di jumper ya jumper seperti yang tengah ini sebagai inputnya ini resistor paling kanan kita jumper dengan kapasitor ya, milar yang paling kanan juga ya seperti ini Ini, guys, terus yang ini dapat input ya. Input sini, nah, ini dapat input sini. Nah, seperti ini, guys. dan 2K2 dipasang di potensio paling kiri ya. Jadi ini. Kemudian 47 nano kita hubungkan ke kaki paling kiri anu ya apa triple ini guys Nah ini nanti di jumper di Jumper lagi ke ground ya Oke guys Ini di jumper ke ground sini Kemudian yang ini juga Ke ground sini ya guys ya Kemudian yang kaki ini Antara Tengah dan Pinggir menuju ke ground ini Kita kasih kapas Sitor milar ya 104 atau 100 Nano kita pasang di sini di bagian bus ya guys. Nah, kita pasang nah, kaki tengah menuju ground ya. kemudian yang paling ujung ini kaki volume yang paling kiri kita gabung dengan ground juga sini. Kita ikutkan ground sini nah, Kemudian yang terakhir ya Ini kaki tengah Kaki tengah kita kasih kabel Untuk outputnya ya Menuju input power ya Ini input powernya disini Sudah waktunya kita coba ya guys ya oke okay guys ini sudah jadi ya guys ya ini pun kontrol pasif kita ya yang ehm, tadi kita bikin sudah jadi ini sudah saya kasih kenop ya guys oke okay, langsung kita hidupkan saja saya menggunakan adaptor 12 volt 1,5 ampere ya guys ya Nih. Nah ini nanti buat mengangkat 12 in guys untuk mengangkat speaker 12-in kita colokkan dulu ya guys ya Nah sudah hidup guys Oke langsung kita nyalakan ini DJ andalan Brewok lagi ya Oke Kemudian kita hidupkan Nah Ini Kemudian kita kasih bassnya nah. nah, mantap ya guys, menggelegar. Ini triplenya. Nah, ini paket 12 in ya guys ya. Ini speaker 12 in. Oke, kita lepas dulu kameranya. Kali ya guys ya ini cuma satu ampere guys ini dilihat ya cuma satu ampere saja bisa ngangkat 12 in mantap sekali ya guys ya sudah udah akan lagi eh mantap benar-benar mantap ini IC ya ini enggak drop ya Nih, kita, kita Di volume full, bass, bass separo ya, hampir full, triple full. Nih tegangan gak drop ya. Oke, okay, mantap sekali guys. So, untuk video kali ini sampai di sini, semoga bermanfaat guys.